untuk kawan-kawan dan berharap oh, yes, dan ancestry. juga dan doa dari semua. kepada desa terpencil Biasa dan juga persamaan khususnya di 13 dan Kotak Ampat. Oh, <laughs> hindi hai lekin samjh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Duduk berhimpun di lembaga adat Bermusyawarah bersama kaum kerabat Tanda rasa memberi hormat Kami ucapkan selamat datang Kepada Bapak Ibu Hadirin dan hadirat Yang sama-sama kita hormati Dan kita muliakan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Budi Ari Sedyani yang sama-sama kita hormati dan kami muliakan Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri Yang terhormat Bapak Dirjen Pendudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirut Pendataan Negeri Kemudian yang kami hormati Bapak pimpinan DPRD, kru Suryau yang hadir pada kesempatan ini ada dua. Kemudian juga ada ketua yang hadir, yang kami hormati, dari DPRD kru Suryau. Yang kami hormati, rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah kru Suryau, yang pada kesempatan ini juga dihadiri oleh Bapak Bapak Podian, wakili Bapak Kejati, wakili Badan Rep, wakili Badan Anam, dan wakili pada Anum. Yang kami hormati, Bapak Ketua dan pimpinan Komisi 1 dan Komisi 5 DPRD, Ibu Riau, Yang kami hormati, Ibu Ibu Bupati dan Bapak Bupati, serta Wali Kota, Ketua Yang kami hormati, Bapak Jengko, dan Rosana, Pembangunan Desa, dan Perdesaan Pemuter Desa, PTT, PTT, BD, Indonesia. Yang kami hormati, para pejabat tinggi pertama di lingkungan Pemerintah Bupati Suryo dan Pemerintah Kabupaten sekarang akan dengan ini rapat kerja penyelenggaraan pemerintah desa Provinsi Riau tahun 2022 dinyatakan dibuka. <San> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami menyempatkan mengobrol dengan teman-teman nah, Muhammad al Bapak Abdi Kaldi, Pak Zulfan, senior kami, juga Bapak Ketua -bapak, Pengadilan, Bapak -bapak, dan ini selain untuk kami, Pak Jonet, dan Bapak Riono, kami di sini duduk santai sambil mengopi, tidak lain menuliskan "Tetap memikirkan bagaimana perkembangan Desa masing yeah. Pembangunan di desa-desa kami. Yeah. Iya. betul oh. nah. Kami tadi melaksanakan rapat kerja penyelenggara pemerintah desa Aceh, Provinsi Riau tahun 2022 yang dilaksanakan di Koans uh, SKA Tenggarong. Alhamdulillah, meskipun sangat ramai dan juga buat desa yang bukan. hadir di, di juga ini bapak yang dihadiri oleh Bapak Kubanjulia Bapak Kubanjulia dan juga Bapak Kubanjulia ah, dan Menteri kalau desa hadir dan juga bapak, bapak. juga lagi orang yang terlibat di dalam rapat kerja tahun 2022. Jadi kami selaku kepala desa ataupun mewakili kawan-kawan sangat berharap dan juga tergantung dengan dan doa kepada rekan-rekan kurang semua kepada Desa tergantung sama senantiasa mendoakan karena aku berjuang dan juga melaksanakan pembangunan pembangunan khususnya di wilayah 13 Kotokampan foto dan foto kampus. Kami akan memperkenalkan bapak yang berada di samping kami ataupun orang tua kami. Bapak ini adalah selaku kepala desa dan sebagai raja jadi kami telah berdiskusi menemukan sesuatu yang sangat serga dari Bapak ini berapa orang-orang dengan kami beliau menyampaikan di desa beliau sekarang lagi membangun lapangan serogola yang bertahap ini Pak? dan beliau juga tidak lain, kita bukan ya, Ini In -in orang, In ya, anda, tadi, Damon, daar, adalah orang bernama yang awak juga Jadi, selesai Nabi, Nabi Dan Nabi Berikan masukan bersama kami Kami Selalu yang mudah-mudahan tetap banyak bertanya Dan tak banyak uh, mencari tahu Bagaimana Untuk mengembangkan atau membangun Desa buat kedepannya Jadi, kami buat bapak terima kasih dalam uh, memberikan si kami dan memberi kami bagaimana cara langkah untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang khususnya dari aspirasi dewan-dewan kita yang ada di kabupaten maupun di provinsi kami juga berharap buat kedepannya. Teman-teman semua juga menjadikan perahan dan harapan kami salah satu dari Kampaladesa, desa penyakit-nyakit yang duduk-duk sama kami, dapat mewakili kami dihidupan. Baik itu kabupaten Kampar Provinsi, mudah-mudahan doa kami semua dicabar oleh Allah. Amin, amin. Amin itu harapan kami buat harapan